Selamat Pagi. Pagi ini kita akan ini memusikan apa ini kotak cincin ya, kotak cincin beruang. Ini untuk warna yang greyy, ini untuk warna coklat saja. Anda bisa lihat ini ada berikutnya warna coklat, yang untuk merah, putih, pink, abis. Tinggal coklat-coklat saja. ini untuk satu cincin bisa untuk tunangan atau pernikahan ini banyak dari bludru ini jadinya gimana, imut-imut gimana harganya murah ini harganya Rp 35 ribu untuk bisa ke mana saja untuk ongkos kirim ditanggung oleh pembeli ya pastinya Anda bisa lihat di ini cat ini keren ini udah berapa ini enggak adalah maknanya kotak cincin beruang coklat nah ini ini ini juga ini malah Warnanya sama, beruang coklat. Itu nggak ada ini, pokoknya ini untuk satu cincin ya. udah bisa lihat sama ini. Oke, terima kasih atas perjalanan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pitin dulu.